Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel binatang pintar. Kali ini aku akan membagikan cerita masih dalam jalur abu nawas. Hari ini dengan judul abu nawas dan air susu pemalu. Jessicaan pada suatu hari, Raja Harun Arasy sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memberkui, "Memberkui, Abunawas." Sekin memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abunawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abunawas gugup ia pun menjawab, "Ini susu, susu Su Baginda." Su Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih. Ucap meraca heran heran atas jawaban aku nawas. Sembari mengambil botol yang dipegang oleh aku naas. Betul, Pak Cinda. air susu ini berwarna putih bersih. Ketika melihat Pak Cinda yang kacahkan petawan, ia tersipu malu dan merah merona mendengar siapa nama kenal secara cepat tertawa dan meninggalkan aku nawa sambil